Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys. Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian yaitu belajar memuliakan dari yang mulia di Malaysia. Wow. Belajar memuliakan daripada yang mulia di Malaysia. Wah, apakah gerangan ini, guys? Ini daripada channel perkusi Aceh. Linknya ada di deskripsi. Langsung saja, guys, di subscribe, di like dan di comment juga, ya kan? Dan di share video videonya. Nah, di sini, guys, daripada Ustadz Mazrul ID kemarin kita sudah hari ek ya. Dan alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang banyak daripada beliau. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagi ceramahnya beliau. Dan ini adalah sesi tanya jawab. So, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Ok Masya Allah Ini puncak rasa manisnya iman Maka apa yang terjadi? Mendengar itu Rasulullah bersedih Maka Abu Rairah kemudian ajukan sebuah proposal Ya Rasulullah Tolong doakan kepada Allah Agar Ibu saya diberikan hidayah Islam Masya Allah. Maka berdoa Nabi beliau angkat tangannya Allahumma di umma Abi Hurairah Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah Tapi Nabi tidak panggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah Beliau panggil Abu Hurairah dengan sebutan Ya Abahirrin Kata Abu Hurairah Saya lebih senang panggilan Abahirrin dari Rasulullah Daripada Abu Hurairah yang saya dengar dari orang lain hmm. Kenapa? Kata beliau karena yang pertama Hurairah itu kucingnya betina Sedangkan Hirin kucingnya jantan Saya lebih senang kucing jantan daripada kucing betina Yang kedua Hurairah itu kucing kecil Tasgir dari kata-kata Hirun Sedangkan Hirun itu kucing besar Sudah besar jantan lagi Ini udah kecil betina lagi Saya lebih senang panggilan Nabi Daripada panggilan Abu Hurairah selama ini Ini keistimewaan Rasulullah beliau muliakan setiap orang dan setiap profesi dengan panggilan yang layak dan sesuai, makanya saat pertama beliau hijrah sampai ke Madinah beliau datangi pasar Madinah beliau bertemu dengan perwakilan para pedagang di pasar, yang selama ini pedagang di pasar itu dipanggil dengan sebutan simsar agen doke lalu datang Rasulullah spontanitas beliau manggil mereka ya ayuhat tujar Wahai para pedagang Kalau bahasa Inggrisnya Wahai para bisnismen Tujar Mendengar spontanitas Nabi ini Kompak pula para pedagang itu menjawab Iya Rasulullah Wahai Rasulullah, demi Allah Kami lebih senang mendengar panggilan Tujar daripada kata-kata simsar Maka bergantilah Dari kata-kata uh, simsar Menjadi tujar Bentuk jamak dari kata-kata tajir Pedagang Tijarah bisnis, nah, maka sekarang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Orang yang sangat kaya itu disebut tajir. Tajir mungkin dalam bahasa Aceh, Masya. orang tajir itu artinya orang yang mutajoh. Itu mau tajir dari kata-kata tijarah, tajir pelaku, perdagangan satu orang, tujar bentuk jamaknya. Beliau muliakan setiap orang dengan panggilan yang sesuai. Masya. Maka ini adalah pengajaran, artinya dari Rasulullah. Adab bertemu dengan siapapun muliakan orang tersebut. Allah. Ketemu satpam saja di kantor, mereka berusaha semaksimal mungkin agar diterima menjadi satpam. Tapi setelah menjadi satpam mereka tidak senang ditanya apa pekerjaan anda satpam. E, apa tuh satpam? Mari dulu. Mereka tersinggung. Muliakan saudara kita itu dengan panggilan yang istimewa, e, Komandan. Nah, begitu dipanggil komandan langsung tersenyum kenapa? setiap orang senang dimuliakan nah, kalau kita panggil mereka komandan tiga kali saja kita panggil komandan insyaallah kehadiran berikutnya kita akan disambut dengan senyuman dan sapaan. kenapa? tabiat manusia senang dipuji maka Rasulullah muliakan setiap profesi Ayy. setiap orang dengan panggilan yang sesuai nah, maka saya kagum ada seorang kawan saya Beliau ini bertemu siapapun tetap memanggil kawannya itu dengan sebutan Prof. Singkatan dari Profesor. Apa kabar Prof? Saya saat pertama kali bertemu beliau. Assalamualaikum Prof. Saya sangat merasa bahagia. Saya pikir hebat kali saya dipanggil Profesor. Kebahagiaan itu agak sedikit berkurang. Karena begitu datang kawan lain. Siapa, apa kabar Prof? Ternyata Profesor semua orang. <laughs> semua orang dipanggil Prof. Apa yang terjadi? Karena beliau panggil semua orang dengan sebutan Prof. Maka semua orang pun memanggil beliau Prof akan kembali kepada dirinya jauh sebelumnya saya kenal seorang kawan di Malaysia imam besar di masjid Universitas Islam Antarbangsa di Gombak. Saat berkunjung kemari mengantarkan bantuan tsunami tahun 2005, saya kenal beliau ketika pamit pulang beliau berikan sebuah kartu nama baru saya tahu ternyata nama beliau Ustaz Zunaidin saya pulang beliau undang saya, Ustaz bila-bila datang ke Malaysia datang ke ibu pejabat saya Tahun 2006 Saya ke Malaysia Datang ke Gombak Universitas Islam Antarbangsa Kepada setiap orang yang saya temui Saya bertanya Di mana ibu pejabat Ustadz Zunaidin Di mana kantor Ustaz Zunaidin Setiap orang yang saya tanya Tidak ada yang tahu di mana kantor beliau Bahkan tidak ada yang kenal Ustaz Zunaidin, Ustaz Zunaidin siapa Security saya tanya Mereka tidak tahu Mahasiswa saya tanya tidak kenal Dosen pun saya tanya tidak kenal Sampai akhirnya saya keluarkan kartu nama beliau. Orang yang ini ibu pejabat dia di mana? Barulah dosen itu tepuk keninya sambil menjawab. Oh, ini yang mulia. usah ternyata. Ternyata panggilan beliau yang mulia. Saya bertanya. Cik, bukankah di Malaysia ini yang dipanggil yang mulia itu cuma yang di Pertuan Agung Raja Malaysia? Waktu itu dijabat oleh Sultan Mizan dari Terengganu. Mereka jawab, bukan. Di Malaysia yang mulia itu ada dua. Yang pertama Sultan, yang kedua beliau ini. Saya tanya Apa masalah beliau dipanggil yang mulia? Dijawablah Macam ini Cik Karena beliau ini bertemu dengan siapa-siapa saja Beliau panggil yang mulia Ketemu orang tua, apa kabar yang mulia Ketemu rekan sebaya, apa kabar yang mulia Ketemu anak kecil, apa kabar yang mulia Karena semua orang dipanggil yang mulia Maka semua orang itu balas beliau panggil yang mulia Maka mulialah beliau Masya Allah Kedua saya bertemu dengan profesor ini maka pulang dari Malaysia itu saya coba amalkan ilmu beliau dengan kosakata yang berbeda. Setiap orang yang saya temui saya panggil Gure. Nah, yang telepon saya Assalamualaikum Gure. Orang yang telepon saya Assalamualaikum Gure. Tapi ternyata nggak ada yang balas panggil Gure ke saya. Sehari dua hari sepekan dua pekan barulah setelah berlalu sebulan tiba-tiba ada telepon masuk berdiri saya angkat Assalamualaikum Gure dipanggil saya. Alhamdulillah panen perdana kalau saya tahu hari itu pertama saya dipanggil bure, saya akan undang gubernur dan wali kota ya, untuk ikut mendengarkan baru saya sampai pada sebuah kesimpulan menanamkan kebaikan tersebut memetik hasilnya perlu kesabaran seberapa kita konsisten untuk menjaga adab tersebut baru kita dapatkan hasil tetapi untuk mendapatkan keburukan kita tidak perlu bersabar investasi keburukan itu Keuntungannya spontan Buktinya Kalau kita mencaci orang lain Memaki orang lain Tidak perlu menanti lama Bahkan cacian kita belum selesai Sudah dibalas insya Allah Tapi memuji orang lain Perlu kesabaran untuk mendapatkan Balasan pujian tersebut Maka prinsipnya semua orang senang dimuliakan Nabi panggil Abu Hurairah ia Abahirrin Bukan Abu Hurairah Nabi doakan setelah selesai pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya sampai di depan pintu terdengar suara ibunya di dalam maka nakia Abu Hurairah tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah bahkan ibunda beliau pun tetap memanggil Abu Hurairah tetaplah di tempatmu wahai Abu Hurairah nah, Maka begitu menanti sebentar dipercayakanlah masuk begitu masuk terlihat ibunda beliau ini sudah berpakaian rapi langsung berucap syahadat Aşhedu Allā ilāh illā wa anna wa Apa yang terjadi? Abu Hurairah menangis lagi lebih keras dari tangisan pertama dan kembali ke masjid bertemu lagi dengan Nabi. Baru sebentar tadi pulang dalam keadaan menangis, tiba-tiba kembali menangis. Nabi bertanya, "Mayubeki kaya Abahirin, kenapa engkau menangis lagi, wahai Abu Hurairah?" Dalam tangisnya. Abu Hurairah menjawab, "Ya Rasulullah, inna ummi qat aslamat. Ibu saya sudah menjadi seorang muslimah, maka saya menangis terharu." Tadi tangisan pertama karena sedih. Pertanyaannya, kalau Nabi sanggup berdoa kepada Allah untuk mengislamkan ibu Abu Hurairah, lalu kenapa tidak Nabi berdoa saja kepada Allah untuk mengislamkan Abu Lahab? Kenapa Nabi tidak berdoa kepada Allah untuk mengislamkan Abu Jahal? Padahal doa Nabi tidak ditolak oleh Allah Inilah rahsia. Kenapa Nabi Isa berdoa kepada Allah Lalu Ya'jud dan Ma'jud mati semua di waktu pagi Kenapa ketika berhadapan dengan Dajjal Nabi Isa tidak berdoa kepada Allah Agar Dajjal pun mati di waktu pagi Allah. Oke okay guys sudah selesai videonya So tadi ya Belajar memuliakan dari yang mulia di Malaysia Love akbar Pelajarannya, ilmunya sangat banyak sekali yang dapat kita ambil ya Terutama dalam istilahnya memuliakan Kalau kita ingin hidup mulia maka muliakan orang-orang yang bertemu dengan kita Orang yang bersama kita Itu adalah kuncinya tapi kalau kita mau hidup hina, yo hinakan mereka, maka otomatis kita akan menjadi orang yang hina seperti itu. So ini pelajaran yang sangat-sangat Bagus sekali dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi ini Sangat ringan sekali Dan sangat mudah dipahami oleh kita Dan semoga kita juga dapat melakukan Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Masrul Adi ini sehingga kita Insya Allah ya akan mengamalkan Suatu hal sebuah kebiasaan Kalau di Malaysia tadi Yang memanggil semua orang itu Dengan yang mulia baik yang mulia Baik yang mulia maka akhirnya Dia dipanggil dengan sebutan yang mulia juga ah, kalau di Indonesia ada yang memanggil prof prof prof akhirnya orang lain juga memanggil dirinya dengan profesor seperti itu guys so masya Allah timbal balik ya tapi harus ada kesabaran kalau kita istiqomah melakukan kebaikan maka kebaikan itu ya akan datang juga kepada kita Tapi jangan pernah istiqomah dalam berbuat kejahatan Karena kejahatan itu langsung ya balasannya Allahu Akbar Terima kasih sudah tengok video ini guys Mari kita belajar kembali ya Karena sifat daripada manusia itu suka dipuji Maka kita senantiasa senantiasalah memuji Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada para sahabat dan orang-orang yang dijumpainya Rasulullah SAW memuji Abu Hurairah Memuji juga para pedagang yang ada di pasar Madinah al munawwara juga dan orang-orang ataupun sahabat-sahabat lain juga banyak yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Allahumma ala Muhammad, Allahumma Muhammad. Terima kasih telah video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pamenu Dudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.